Video kali ini, saya ingin membagikan sedikit tutorial cara merakit ataupun mem memasang balon, balon huruf. Alat apa yang perlu disiapkan yaitu ini balon, balon huruf, terus ini double tip, dan gunting. <tuh> Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, agar channel saya bisa berkembang dan jika bermanfaat bisa di share. Ini terdiri dari hurufnya ini. Tonton terus videonya. Let's go Cara untuk menyebul, loh, apa ya? Mengisi, mengisi angin, loh, jadi bagi, bagi yang belum tahu. Cara mengisi air di balon, angin, pak air, lupa. Angin di balon yang huruf ini, pertama dibuka dulu. Ini, dok, ini, ini sing-sing utuh Yang satu Pertama ini lor Dibuka dulu Dibuka dulu nah. Pertama dibuka dulu Terus Ini Ini kan ada ini Ini adalah Lobang untuk mengisi angin Nah Ini ditarik dulu ditarik naik terus dimasukin selang dan ini ada selangnya. Ya selang ataupun kompresor ataupun pompa biasa ataupun langsung ditiup bisa juga. Terus dimasukin terus terus ya. Setelah itu ditiup diisi angin pakai kompresor atau pakai pompa atau mulut bisa juga. Ditiup terus hingga keras hingga maksimal menurut menurut Anda sudah maksimal. Lepas itu habis itu ditarik, ininya ditarik. Nanti otomatis yang sebelah sini ini otomatis jika ditekan dia sudah uh, mengunci ataupun ini seperti ada lemnya gitu. Contoh contoh, contoh, contoh yang sudah keras. Nah, ini contohnya begini. Ini belum keras. Nah, jadi nanti jika lo ini ditekan gitu sudah ngunci yang keras yang keras coba lihat yang keras nah ini yang sudah keras ini yang tadi dari sini jadi ditekan gitu aja sudah dari sini ditekan nah itu contohnya anak saya teman-teman ceritakan Terus ditarik, batu ditarik. Nah, ditarik gitu aja. Ditekan sudah. Nah, itu sudah keras. Jadi, enggak usah, enggak usah diikat ataupun di... Oke selanjutnya semua sudah ditiup hurufnya. Setelah itu nanti ini sebelah sini di tempelin pakai double tip. Pakai double tip satu atau dua satu mungkin ya satu. Setelah itu nanti ditempelkan ke tembok ataupun ke kain ataupun terserah lah oke selanjutnya kita tepelin Saya nak buat saya tengok Nak tambah lagi nak sedok Kanun lagi Kutuk kira Kutuk jam lalu nang ini. Hmm hmm. Mana tuan? Yang utama. Ya udah udah cepet dong. Baik gua tengen Oke okay, selanjutnya untuk gambar ditempelkan ke sini. Cendok <tuk> iso pe nempelne. Takus iki meden <tangan> dang. Dang. Sing lurus lah ya. Ditempelkan ke situ lur. 4 gitu didi. jemputkan ke situ. Iya lanjut, a -nya. Tadi cara untuk meniup atau mengisi udara pada balon balon huruf dan serta cara menempelkannya, adapun yang perlu dibersihkan, persiapkan ya begitu, yaitu tadi gunting, double tip, serta balon. Oke, terima kasih. Akhirnya apabila berkenan ataupun bermanfaat bisa di-share di media sosialnya para sahabat masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe saya tunggu bila biar channel saya bisa berkembang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.